Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI, yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah Besar Volkom Pindah Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Bupati Tema, Walikota Kota Semarang, Jajaran Direksi BUMN, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini Jalan Tol Semarang Tema Seksi 2 Ruas Sayung Tema sudah selesai dan siap untuk dioperasikan sepanjang 16,01 km yang menghabiskan anggaran biaya sebesar 59 triliun. Saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa seluruh jalan tol yang telah selesai di tanah air agar Gubernur, Bupati, Wali Kota segera menyambungkan, mengintegrasikan dengan kawasan-kawasan produksi yang ada di wilayahnya masing-masing, baik dengan kawasan industri disambungkan, dengan kawasan pertanian disambungkan, dengan kawasan-kawasan perkebunan disambungkan, dengan kawasan-kawasan pariwisata disambungkan sehingga manfaat jalan tol betul-betul akan memberikan kecepatan baik dalam transportasi logistik maupun dalam membawa produk-produk produksi dari pertanian, perkebunan, dan dari kawasan-kawasan industri yang kita miliki. Sehingga dengan kecepatan itulah efisiensi, daya saing, kompetitiveness kita, kita miliki. Saya juga sangat menghargai jalan tol Sayung Demak yang telah dibangun ini, karena yang kedua ini juga sekaligus sebagai tangguh laut. Sehingga Rob yang ke depan menurut saya akan semakin jauh, dan levelnya akan semakin tinggi, masuk ke daratan karena perubahan iklim itu sedikit bisa kita cegah dengan fungsi jalan tol sekaligus tanggul laut dari jalan yang telah dibangun. Ini saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan jalan tol. Semarang Temak, seksi Sayung Temak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penekanan tombol sirina dan penandatanganan prasasti. Mas Mas Yang telah berkenan hadir pada acara peresmian Jalantau Semarang Demak, Seksi Sayung Demak Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, Presiden Republik... <SILENCIO> kita dirau akhirnya seksi 1 sudah diresmikan ini ya, semua eh sorry seksi 2 sudah diresmikan ini ada di wilayah Demak Sayung ya. Mudah-mudahan bisa berfungsi dengan baik tapi pemerintah daerah Kedungrejo dapat perhatian kota Pati depan di untuk... <generally> manfaat yang tol ini caranya apa ya siapkan akses ke sejarah kabupaten menuju sumber-sumber ekonomi maka tolnya manfaat tapi sebenarnya tol ini tidak hanya itu karena ini juga dalam rangkaian untuk mengurai kemacetan termasuk e... menyelesaikan sedikit persoalan terkait dengan problem salah satunya ini kita e... coba selesaikan kita senang dan terima kasih ini perencanaan luar biasa karena menemui e... perwakilan masyarakat yang merasa berpuas, ya. saya ditemui sendiri bagus dan bisa menyelesaikan, gitu. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa uh, berkomunikasi. Ya, terima kasih sama pemerintah sekarang Pak Jokowi bikin jalan tol. Ini untuk kenyamanan, untuk membantu masyarakat pengemudi mengangkut jalan lah gitu-nyatanya gitu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan itu sampai bisa nyambung ke arah Kubro, biar lanjut lebih bagus, lebih nyaman untuk masyarakat. Ya. Pecet, pecet. langsung Pak. ya. Ngejar. Kejar, Pak. buat oh, oh, oh. ibu nama ibu kami oh, oh. ibu oh, iya, iya, iya, iya. ibu